Allah pengalaman baru bagi saya yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia mengajak masyarakat menjaga keamanan, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Bernyata nasib saya berada di Bandar Lampung, masih acara. Allah subhanahu taala tekdirkan ada orang datang. Dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat kerana Allah terhidarkan. Saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada dan tusukan itu cukup keras, cukup kuat sampai separuh tisu masuk ke dalam, cukup dalam. Alhamdulillah di tangan saya patah di leher. Sambil patah pisonya. Saya sendiri yang lepaskan pisonya yang sudah patah di dalam. Saya keluarkan Alhamdulillah Alhamdulillah inna lillahu, inna Ini belajaran baru bagi saya Mudah-mudahan Indonesia Tetap bisa menjadi tempat aman Sejahtera dan kita bersatu Untuk memperjuangkan Al-Quran Di negeri kita Indonesia tercinta